Jadi, seperti yang uh, kami sempat sampaikan pada publikasi yang disebar, bahwa uh, diskusi pada hari ini yang uh, kami kasih tajuk serial diskusi di lorong itu kami kasih tajuk craft mental. Uh, kenapa craft mental? Karena memang lorong orientasinya lebih banyak ke craft sebenarnya. Tapi uh, karena ini tahun pertama, jadi kami belum menemukan formulasi. Seperti apa wacana yang bisa dikembangkan dalam craft e, Makanya untuk tahun ini, e, kami banyak, lebih banyak meraba-raba untuk topik-topik diskusinya. Lebih banyak mengeksplorasi hal-hal e, yang bisa dikatakan general dan e, dalam e, medan seni rupa kontemporer. E, pada krab mentor pertama, kita banyak membicarakan tentang e, budaya turisme. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kerak mentol yang kedua ini, kita akan membicarakan tentang uh, internasionalisme uh, seni. Uh, jadi, kajian tentang internasionalisme seni itu bisa dikatakan memang cukup banyak dan cukup masif, terutama pasca 1989. Uh, karena pada saat itu kritik besar uh, sedang menghantam uh, gagasan tradisional dalam uh, seni barat. Uh, khususnya uh, modernisme barat uh, meskipun misalnya sudah dikritik habis-habis tahun 60an tapi uh, realisasinya secara praktis itu berlangsung panjang sampai puncaknya pada uh, 89 dan masuk 90an uh, ketika itu ditandai dengan lahirnya banyak event-event berskala internasional dan banyaknya Kajian-kajian uh, uh, yang muncul uh, yang membahas tentang internasionalisme seni Dan ini kaitannya sangat banyak terkait dengan sejarah seni dan uh, masalah estetika itu sendiri juga uh, Include dalam kajian tentang internasionalisme ini Nah penanda-penanda uh, yang uh, bisa disebut yang melahirkan internasionalisme seni itu uh, salah satunya juga dibahas oleh Adel kalau teman-teman uh, di depan itu ada newsletter bienal di tulisan pertama itu semacam ringkasan dari tesisnya Adel karena Adel membahas tentang uh, bienal, kalau dalam tanda kutip bienal resisten bienal resistensi atau bienal-bienal uh, perlawanan yang mulai muncul pertama kali uh, pasca sopolo Bial ya dan kajian tentang uh, Global Selatan atau Aliansi Selatan-Selatan itu mencuat dan muncul perhelatan-perhelatan tandingan di luar dari perhelatan mayor seperti Fedesia Bienal atau uh, Dokumenta di Kassel yang masih berlangsung sampai sekarang Nah, uh, setelahnya banyak perhelatan yang juga digelar baik di India dan negara-negara yang disebut periferi atau negara-negara pinggiran yang berusaha untuk mendefinisikan dirinya yang membedakan dari e, barat dan e, pohon-pohonnya e, juga e, bisa dilihat sebagai lahirnya apa yang kita kenal sekarang sebagai e, seni kontemporer. Di situ, pengkajiannya e, juga sangat masif. Di situ, makanya di beberapa tempat e, kita menemukan e, definisi yang berbeda. Uh, yang juga beranjak dari kesadaran geopolitiknya misalnya Amerika Latin sama sekali tidak memberikan pembagian antara seni modern dan kontemporer uh, kemudian Afrika itu mengambil tonggak uh, seni kontemporernya dimulai setelah mereka uh, melakukan proses dekolonisasi misalnya. kemudian di Indonesia ya banyak versi ada yang menyebut semenjak munculnya uh, gerakan uh, pipa dan GSRB uh, kemudian uh, 90-an sampai sekarang dan ada juga yang versi yang menyebut tahun 2000-an uh, Tapi yang pokok dari Apa yang kita sebut sebagai Internasionalisme seni adalah menjamurnya perhelatan-perhelatan Bienal berskala Internasional, itu terjadi uh, Itu sebelumnya ada 1089, Tapi pasca 89 itu sangat banyak Ada ratusan, uh, ada puluhan Bienal yang muncul uh, Ada banyak trienal yang muncul uh, Dan semua mengklaim Sebagai Uh, perhelatan yang mengangkat gagasan tentang internasionalisme atau internasionalisasi uh, Misalnya Fukuoka ASEAN Trianale, kemudian Brisbane uh, Kemudian tahun 2000-an itu ada uh, CP Biennale di Jakarta uh, Dan di Biennale Jogja sendiri itu mulai pada 2011 uh, Yakni pada saat digagasnya Jogja, Biennale Ekuator jadi mengambil imaji garis khatulistiwa sebagai bentuk, anunya imaji internasionalnya. Nah, ini tentu menarik untuk kita perbincangkan karena tidak sedikit juga apa pemikir-pemikir atau penulis-penulis yang berusaha mengkritik gagasan tentang internasionalisme ini. Misalnya, kalau yang paling lawas, kita bisa menunjuk pada all internationalism atau internasionalisme lama yang dianggap sekadar mengafirmasi kanan barat kemudian lahir new internationalism, kemudian lahir global art, dan seterusnya dan seterusnya, nah itu berlangsung sampai sekarang dan bisa dikatakan sekarang setiap tempat bisa mengklaim atau menghelat uh, kegiatan-kegiatan yang skalanya internasional dengan wacananya sendiri-sendiri nah tentu ini menarik kita uh, saksikan terlebih lagi munculnya misalnya apa uh, kosmopolitanisme atau gagasan-gagasan uh, serupa yang menganggap batas antar negara itu sudah tidak ada dan lain sebagainya. Nah ini ini e, sebenarnya pernah pernah beberapa waktu kita diskusikan di beberapa kelompok kelompok dan itu memang banyak e, cukup banyak kritik yang muncul e, dari gagasan-gagasan e, ini. Nah pada kesempatan ini e, kita akan berusaha untuk menspesifikkan pembicaraan itu. E, jadi dari Loro mengundang dua orang pembicara, yang pertama Adelina Luf Adel ini uh, asalnya dari Romania, insya Allah jadi orang Jogja <guluh> <guluh> uh, dia kurator uh, sempat mengkurasi beberapa uh, pameran, dan saat ini juga terlibat di uh, Biennale Jogja, jadi uh, seperti yang uh, Anda lihat di apa tulisannya Adel, ini Adel akan mempresentasikan kurang lebih tentang hasil Uh, risetnya uh, yang mengulik soal uh, gagasan selatan uh, dan tentang bienal Jogja Ekuator dan pembicara kedua uh, Mas Hasan uh, Hasan Basri uh, Mas Hasan ini uh, setahu saya dulu di ma masih ya di Les bumi Jogja uh, lebih senang di sebutan apa Santren santrian Kaliopak uh, jadi uh, Sebatas yang saya kenal sama Mas Hasan, Mas Hasan, e, pernah menulis untuk tesisnya dulu tentang Edward Said dan e, sangat bisa dikatakan e, cukup oke okay, ketika membicarakan tentang wacana pasca kolonialisme dan kebetulan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini itu sangat beririsan dengan e, pasca kolonialisme itu sendiri. Kita mengharapkan nanti mungkin Mas Hasan bisa memberikan respon kritis terhadap Uh, gagasan tentang internasionalisme uh, yang ada sekarang, atau imaji tentang internasionalisme, seni jadi mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk kesempatan pertama, uh, saya akan menyerahkan kepada Adel uh, untuk memaparkan uh, apa, "papernya silahkan." Adele. Oke, okay, terima kasih Arham sudah mengelang saya dan teman-teman sudah hadir hari ini. Uh, saya akan uh, mempresentasikan beberapa penemuan-penemuan uh, dari hasil uh, riset saya dan juga lebih kepada pembacaan tentang uh, Biennale dan tentang Selatan, wacana Biennale dan Selatan. Um, jadi uh, saya udah lama, tinggal, udah lama tinggal di sini dan juga terlibat edisi lalu di Jogja Biennale Ekuator dan saya sendiri um, mulai sangat tertarik dengan wacana Biennale di dunia dan terutama di Indonesia karena sebagai orang asing saya men, um, melihat bahwa um, kalau kita membaca Biennale itu dengan perspektif internasional atau dari luar sebetulnya tidak uh, begitu sesuai dengan apa yang uh, terjadi di Indonesia dan di Jogja terutama di mana banyak praktik dan uh, lingkup seni rupa sangat uh, khusus dan istimewa um, jadi ketika saya meneliti tentang Jogja Biennale saya lebih uh, pengen uh, apa melihat proses internasionalisasi jadi kurang, uh, bukan internasionalisme tapi lebih ke proses menjadi dari lokal ke internasional dan apa sebenarnya kebutuhan dan kepentingan dari uh, pengelola Biennale untuk menginternasionalisasikan Biennale Jogja yang sebetulnya membawa banyak kritik uh, dari teman-teman yang terlibat di dalamnya maupun dari seniman-seniman uh, atau praktisi uh, praktisionir uh, yang bekerja dalam seni rupa di Jogja yang membuat semacam dua kutub ya yang setuju dengan internasionalisasi yang tidak setuju karena uh, apa uh, terlalu jadi terlalu elitis atau canggih uh, dan itu sebenarnya saya mengutip dari orang yang menyatakan itu Uh, dan saya melihat internasionalisasi ini sebagai diskursif term yang disebut dalam teori Jadi saya mulai perspektifku atau pendekatan saya untuk tesis lebih dari uh, diskursif term <coughs> Jadi uh, kurang kurang lebih uh, tesis saya merujuk dari dari uh, pembacaan internasional dan global ke Fokus ke kasus studi Jogja Bina Ekuator Kalau hari ini saya akan lebih fokus ke bagian pertama dan kedua Untuk pembacaan internasional Mungkin nanti Mas Hasan akan lebih ke kritik dan pendekatan lokal Kalau saya lebih dari pendekatan global dan apa yang saya baca di literatur internasional Uh, jadi saya mulai melihat uh, kaitannya dari globalisasi dengan Biennale uh, terus melihat second wave kelembang kedua uh, Biennale yang disebut South Biennale Selatan ya, saya akan menjelaskan juga apa itu Selatan yang uh, tidak lagi sebuah zone geografis ya, tapi menjadi sebuah spirit dan dari Selatan ini saya ke melihat uh, apa discursive turn yang terjadi di berbagai biennale di dunia dan juga di biennale juga Ekuator tahun 2011 dan di Jakarta tahun uh, 2009 uh, dan kebetulan ada juga pameran besar di Indonesia yang namanya gerakan uh, non uh, gerakan non kalau masa, uh, yang dikurasi Jim Supangka tahun 95 di Jakarta yang melibatkan semua negara selatan atau uh, non aligned non blok Lalu tentang Bienal Ekuator. Jadi saya meng-apply atau melihat sejauh mana Jogja Bienal Ekuator menikuti uh, semangat selatan dan bagaimana kita bisa membaca internasionalisasi ini sebagai discursive turn dan apa konsekuensi dari internasionalisasi itu. Uh, ya Untuk Bienal itu sendiri, dari uh, pembicaraan saya dengan berbagai Beberapa teman di, di Indonesia Ada banyak sekali pendekatan uh, Pendapat tentang apa itu Biennale sebenarnya uh, Jadi saya banyak membaca apa itu Biennale Dan um, kalau sebagai latar belakang ada 400 biennale di dunia jadi itu menjadi semacam fenomena biennale yang melibatkan juga medium based, misalnya keramik atau desain tapi kalau seni rupa kontemporer seni rupa ada 200 sekitar 200 dan sedang berkembang. di Indonesia saja ada 6 aktif biennale dan beberapa biennale medium based yang lain yang mungkin akan apa? mungkin Uh, sampai up to around 10 10 kalau nggak salah dan di Indonesia uh, begitu banyak Biennale cuma dua yang ada yang internasional yaitu Georgia dan Jakarta oke okay. untuk definisi Biennale yang saya bilang tadi penting juga kita tahu sebenarnya dalam pembacaan literatur internasional apa itu Biennale kalau kita mau mengkritik atau Uh, melihat sejauh mana Biennale Jogja atau Jakarta merespon uh, wacana di luar. Jadi kalau pada umumnya Biennale itu adalah uh, temporary platform untuk dengan karakter eksperimental uh, dan critical sites yang uh, membaca apa yang terjadi dalam dua tahun terakhir di sebuah lo uh, lokalitas atau regionalitas. Uh, dan menjadi counter hegemonic power. Jadi mau uh, sebetulnya itu lebih muncul di negara-negara periferi uh, yang um, apa membangun sebacam uh, kekuatan untuk mengkritik atau mengcounter negara-negara Barat. Dan di situ Biennale mengambil peran yang cukup penting untuk membicarakan uh, wacana yang anti hegemoni. Uh, ada lima karakteristik yang penting. Uh, dan salah satunya ada juga internasional. Nah, kenapa di Indonesia uh, di literatur internasional, literatur, literatur luar tidak disebut Jakarta atau Jogja? Karena uh, walaupun Jakarta Biennale muncul pertama kali tahun 74 dan di uh, Jogja Biennale 88. Uh, tetap tidak uh, muncul di, di literatur luar uh, di beberapa teman uh, beberapa orang yang menuliskan biennale uh, <tuh> tidak muncul karena diangkat lokal diangkat lokal dan tidak mengikuti uh, spirit atau wacana global itu yang muncul di uh, beberapa negara periferi uh, jadi ya semacam pengantar ini uh, bienale, uh, terus ada juga um, dalam pembacaan saya ada beberapa tulisan yang saya baca, terutama di Maria Kirban Hall yang adalah um, uh, founder uh, World Forum Biennial dan juga World, uh, Biennial Foundation yang mengumpulkan semua bienale di dunia. Um, lalu ada juga Anthony Gardner dan Charles Green yang menulis buku sangat besar tentang Biennale Dunia dan itu diterbit tahun lalu. Um, mereka juga pernah ke Indonesia dan uh, menulis sedikit sekali tentang uh, Jogja dan Jakarta dan Jogja disebut Biennale Selatan. Uh, anyway, uh, tapi nggak dibilang kenapa, kenapa itu selatan? Uh, jadi cuma uh, membuat kategori. Uh, kalau dari Biennale Arbet, Biennale Bring Hope itu yang Pope Pascal Gillen yang uh, uh, bilang itu ada Biennale yang bring hope. yang bed itu ya seperti kalian mungkin bisa membayangkan, uh, bien biennale yang mungkin uh, berarti ber um, biennale itu mungkin bisa membayangkan, biennale yang mungkin bisa membayangkan, biennale yang masing bisa membayangkan, biennale yang mungkin yang terlibat dalamnya. Yang menarik ada juga yang bilang bahwa uh, Biennale itu adalah ruang untuk mengkumpulkan orang yang sinism dan oportunistik uh, yang uh, apa be bertemu sebagai modus operandi. Uh, itulah uh, cara mereka untuk berteman dan networking. Uh, dan juga exhibition dilihat seperti komoditas. Kalau yang bring hope, tentu saja yang tadi saya bilang tentang apa itu Biennale, bahwa mereka adalah uh, site untuk eksperimentasi, uh, memamerkan dan memanggung uh, isu-isu sosial politik, dan juga bahwa Biennale itu telah decentralizing art dan membangun situs-situs yang multi multiple, ya, yang uh, Um, memplure, plurila, apa, pluralize the art scene jadi tidak bisa dilihat seperti selatan utara atau timur barat lagi dan uh, proliferasi dari Biennale itu menggantikan kanon-kanon uh, barat untuk menuliskan sejarah seni seperti terjadi di Asia Pacific Triennale, di mana mereka mem mem membangun wacana yang dituliskan di dalam regionalitas itu tertentu jadi mengundang seniman dan para penulis dan uh, para riset yang uh, fokusnya ke Asia Pasifik misalnya yang tidak, dari, bukan dari barat uh, lalu uh, yang Anthony Garner dan Charles Green buku yang saya dapat sebagai Kindle Edition karena belum ke sini, belum di Indonesia dan juga mahal kalau dibeli di online Bios, Reynolds, and Documenta, the exhibitions that created contemporary art. Uh, buku ini sangat uh, komprehensif komp uh, dan uh, cukup uh, apa? Uh, membawa semua hal-hal yang kita harus ketahui tentang Biennale. Dan mereka juga mengkategorikan empat gelombang, yang pertama dari Venice ke Sao Paulo, uh, yang masih bekerja dengan Sistem um, National Pavilion yang membawa negara-negara dan dikategorikan dari mana, gitu. Lalu second wave yang dari 50-an sampai 80-an. Dan itu yang saya lebih fokus dalam tesis saya juga melihat lebih dalam. Karena uh, periode ini sangat penting secara politik dan sosial juga, dan di situ uh, Biennale punya perang yang juga uh, apa, cukup Uh, efeknya sangat terlihat sampai hari ini. Uh, dan waktu dalam periodisasi ini uh, pre-internet dan globalisasi uh, Biennale, Biennale itu mencoba membuat semacam regionalisme uh, dan geopolitical affiliation. Terutama di Alexander Biennale tahun 55 yang pertama di situ dibuat semacam uh, apa uh, semacam unitas mediteranean negara dari Egypt atau Kairo, Egypt dan misalnya Tunisia dan negara-negara dari Mediterania membuat semacam afiliasi dan membicarakan perkembangan di regionalitas itu tertentu dan juga uh, unitas estetik ya estetika yang yang bisa dibaca tahun itu yang negara-negara lain sebenarnya juga punya kepentingan dan um, tujuan yang lain misalnya untuk membangun, um, mempromosikan negara mereka internasional, dan um, ya untuk membuat atau membawa atensi kepada negara-negara yang, yang baru jadi um, independen. Um, ya ada juga Tokyo Biennale di Asia, dan um, Fukuoka dan beberapa yang belum, yang beberapa yang tidak aktif lagi, atau yang paling penting Istanbul yang sampai sekarang. Nah gelombang kedua ini ada satu biennale yang masih sangat apa, wacananya masih sangat penting karena mulai membicarakan tentang Global South dan itu juga fokus dari tesis saya dari Global South ke South, jadi lepas globalnya. Havana Biennale yang muncul tahun 83 baru uh, ya dari inisiatif Fidel Castro uh, baru tahun 89 um, mem, membawa wacana yang baru uh, oleh Gerardo Mosquera kuratornya yang masih sampai sekarang ngomong tentang global south di mana-mana uh, dia mem, apa, membawa semua negara dari negara semua negara yang posisinya di selatan, tapi juga seniman yang berada di barat, misalnya di Eropa. Dia membawa semuanya dan membangun wacana dan diskusi dengan akademia, dengan uh, simposium, seminar, dan segala. Uh, jadi semua uh, ada semacam diskursif turn yang terjadi karena uh, fokusnya tidak lagi ke karya seni, tapi ke wacana yang dibangun dalam platform Biennale. Dan dia ngomong juga tentang koneksi horizontal, koneksi horizontal yang antara selatan-selatan dan menurut dia sangat penting kita melihat uh, apa uh, selatan sebagai society yang emerge through struggles against colonialism and imperial rule, um, seperti yang dibilang Ranjit Hoskotem. Um, Biennales of Resistance yang Arham juga mengantarkan tadi uh, mengantar bahwa saya riset tentang ini tapi sebenarnya uh, ketika saya membaca tentang Biennales of Resistance uh, saya juga langsung memikir ah, mungkin Jogja Bina Ekuator juga agak resisten ya karena membuat semacam koneksi horizontal antara negara-negara yang posisikan di Ekuator um, dan mencoba untuk uh, apa to this Kind of um, be counter hegemonic to Western discourse misalnya. Tapi lama-lama saya berwawancara uh, dan um, berbicara dengan beberapa teman yang terlibat, ternyata sebenarnya uh, jabina Equator tidak punya semangat atau ideologi yang yang begitu resistant, tapi lebih ke uh, lebih ke membuat dialog dan perjumpaan antara negara-negara Equator. Jadi biennale of Resistance yang disebut Ranjit Hoskote lebih kepada biennale seperti Guanju atau uh, Johannesburg yang muncul dari um, sebuah um, apa orde lama misalnya atau uh, kayak di, di Guanju uh, ending mengakhiri diktatorshipnya atau di, di Johannesburg Uh, atau juga dia menyebut bahwa Asia Pasifik Triennial juga sebuah biennial of resistance karena tidak lagi melibatkan barat tapi membuat semacam regionalitas. Jadi agak membingungkan juga uh, kategorisasi ini yang uh, muncul dalam wacana Biennale. Dan pertanyaannya sebenarnya sejauh mana Jogja Biennale itu uh, atau Biennale-biennale Biennale sekarang masih bisa uh, disebut sebagai biennial of resistance. Karena uh, gelombang kedua ini sangat politik, jadi sekarang sebenarnya kita masuk di uh, gelombang ketiga, yaitu proliferasi dari sembilan, sembilan pulang sampai sekarang. Uh, seperti Simon Schiff katakan, uh, we have been all by a new life.